Oke guys, kali ini kita bakal review ini. Gantungan Kunci Senku, Doctor Stone. Siapa yang di sini nonton Doctor Stone guys? Dimana semua manusia menjadi batu ya guys. Lalu Senku berhasil keluar dari batu tersebut dan Senku ini jadi ini guys profesor ahli kimia guys bisa semuanya guys bisa membuat apapun di ceritanya, kalian yang belum nonton gas nonton guys, ini bagus banget bagi kalian yang suka kimia fisika, ilmu pengetahuan ada di sana semua dari membuat poem, oh sorry dari membuat itu ramuan-ramuan untuk -ramuan, membuat api, wah keren banget pokoknya. Kalian harus nonton ya, guys! Ya, oke siang dulu. Bye-bye.